Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan terkait telepati. Pertanyaannya antara lain adalah, kalau telepati kepada seseorang sudah lama, sudah sering kita telepati, namun orang tersebut masih saja cuek. Apa yang menyebabkan hal itu? Pertanyaan yang kedua, cara hadapi seseorang yang gengsi untuk menyatakan Isi hatinya biasanya kan, kalau kita sudah telepati kepada seseorang, pesan itu sudah masuk kepada dia. Dia sudah rasakan itu, dia sudah mulai mencintai kita. Namun, dia masih saja gengsi untuk mengatakan apa yang dia rasakan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sebelum saya jawab tentang hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini.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 Oke teman-teman semua jangan lupa kasih saya saran kasih masukan ke saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan Oke kita langsung saja menjawab pertanyaan yang anda sudah tanyakan di kolom komentar Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama ini adalah Kalau sudah lama kita telepati kepada dia Sudah berulang kali kita telepati kepada target itu Namun sampai sekarang dia masih cuek saja sama kita Kira-kira itu gimana? Oke teman-teman, untuk pertanyaan ini ada beberapa faktor Sehingga membuat telepati yang kita lakukan gagal Faktor yang pertama Target yang kita telepati belum pernah melihat kita Jadi begini teman-teman Di dalam telepati minimal, target sudah pernah melihat kita Tujuannya apa ketika kita mengirim pesan kepada target Target akan tahu siapa yang harus dia pikirkan Kurang lebih seperti itu Sedangkan hal yang kedua adalah di saat kita melakukan telepati kita tidak fokus. Tujuan dari fokus adalah untuk membuat kita masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar di mana tempat pesan telepati itu dikirim. Alam bawah sadar di mana tempat pikiran kita dengan pikiran target terhubung. Jadi kalau kita tidak fokus, kita tidak ada di alam bawah sadar tersebut. Sehingga Pesan kita tidak terkirim. Biasanya juga di saat kita telepati, yang kita bayangkan hanya wajahnya. Apa yang terjadi kalau kita hanya membayangkan wajahnya? Biasanya kalau kita membayangkan wajahnya itu, wajahnya akan hilang, muncul, hilang, muncul. Hal itu berpengaruh pada pesan yang ingin kita kirim. Ketika kita menyampaikan informasi setengah-setengah, seperti hilang, muncul, hilang, muncul itu, maka pesan itu akan masuk kepada target dan target susah untuk mengartikan apa sebenarnya pesan itu. Contoh ketika teman-teman sedang menelpon dengan seseorang. Ketika suaranya putus-putus, maka informasi yang teman-teman sampaikan kepada orang itu tidak dapat dia mengerti. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang faktor yang ketiga, target mengabaikan atau tidak merespon pesan yang kita kirim. Biasanya ketika kita telepati kepada seseorang dan pesan itu masuk kepada orang yang sedang beraktivitas atau target yang sedang beraktivitas maka dia lebih cenderung untuk mengabaikan pesan yang kita kirim karena kenapa di saat itu dia sedang memikirkan banyak hal dia sedang melakukan aktivitas kurang lebih seperti itu sebagusnya tema-tema telepati di waktu malam di mana kurang lebih jam 9 atau jam 10 di saat itu dia sudah tidak lagi melakukan aktivitas dia sedang santai dan apabila pesan kita masuk di saat itu maka dia akan menerima pesan kita sepenuhnya dan itu merupakan sebuah peluang besar untuk telepati kita berhasil sekarang faktor yang keempat faktor yang keempat ini biasanya ketika pesan kita sudah masuk orang itu sudah terima pesan kita namun dia masih saja gengsi biasanya seperti itu Oke, teman-teman, kita masuk di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat tadi, yaitu gengsi. Pertanyaan kedua seperti begini, teman-teman. Bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang gengsi untuk mengatakan apa yang dia rasakan atau isi hatinya, teman-teman? Biasanya kalau kita sudah telepati kepada orang tersebut, pesan kita sudah masuk, dia sudah merasakan, namun dia masih saja gengsi untuk mengatakan apa yang dia rasakan bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang gengsi untuk menyatakan apa isi hatinya apa yang dia rasakan memang terkadang untuk menyampaikan isi hati atau perasaan itu sangat susah karena hal yang berkaitan dengan isi hati atau perasaan itu adalah sesuatu yang sangat privasi bagi seseorang setiap orang teman-teman, itu sesuatu yang sangat privasi. Biasanya, kenapa seseorang cenderung tertutup atau gengsi untuk katakan apa yang diatasakan kepada orang yang sudah dia cinta. Jadi begini teman-teman, biasanya gengsi ini timbul karena kurangnya interaksi. Interaksi antara siapa? Antara Anda dengan target. Ketika Anda belum pernah berinteraksi, bisa timbul yang namanya gengsi. Atau kaku untuk menyampaikan apa yang sedang kalian rasakan yaitu rasa cinta Jadi teman-teman untuk menghindari rasa gengsi ini minimal teman-teman coba untuk bangun interaksi teman-teman Tetapi kalau teman-teman sudah saling suka maka untuk membangun interaksi itu sangat susah Pasti teman-teman akan kaku jadi apabila teman-teman sudah terlanjur kaku, teman-teman coba lakukan telepati lagi dengan sugesti atau pesan yang berbeda. Mungkin buat dia mau bercerita dengan Anda, mau curhat tentang sesuatu hal, tentang pekerjaan atau apapun itu. Intinya, kalian berinteraksi terlebih dahulu, pasti akan hilang yang namanya gengsi. Adanya interaksi agar hilangnya gengsi, kurang lebih seperti itu oke teman-teman kita langsung saja masuk di pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga ini banyak yang sudah tanyakan dan banyak juga sudah pernah saya jawab yaitu kalau target kita ada di luar negeri itu gimana target kita ada di negara lain itu gimana teman-teman telepati ini tidak memandang jarak telepati tidak pernah memandang jarak sekalipun dia di negara lain atau di kota lain atau di pasti pesan yang kita kirim sampai kepada orang yang kita tuju kurang lebih seperti itu teman-teman oke teman-teman itulah tiga pertanyaan yang bisa saya jawab di video ini teman-teman yang pertama tentang target yang cuek biasanya telepati kita gagal karena target belum pernah melihat kita yang kedua kita tidak fokus dalam mengirim pesan yang ketiga target mengabaikan atau tidak merespon pesan yang kita kirim yang keempat target gengsi untuk pertanyaan kedua yaitu kalau target gengsi untuk katakan apa yang dirasakan teman-teman coba cari cara agar bisa berinteraksi dengan dia secara terus menerus karena dengan cara interaksi lah gengsi itu hilang teman-teman kurang lebih seperti itu mungkin teman-teman mau katakan secara langsung atau teman-teman bisa gunakan telepati tetapi telepati itu teman-teman tujuannya untuk membuat dia bisa berinteraksi dengan teman-teman, mungkin buat dia curhat atau lain sebagainya yang penting adanya interaksi agar gengsi bisa hilang kurang lebih seperti itu dan yang ketiga yaitu target di luar negeri apakah bisa ditelepati atau tidak tentunya bisa, telepati tidak mengenal jarak seperti itu oke teman-teman di video berikutnya saya masih menjawab tentang pertanyaan Terkait telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman semua yang masih belum paham silahkan bertanya. Dan saya, saya usahakan, saya mampu saya. Kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Dan apabila saya tidak bisa menjawab, ya kita belajar sama-sama teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al-Faris Masih. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan menarik terkait telepati. Pertanyaannya antara lain adalah, apa bedanya ketika kita berhayal dengan telepati? Apakah berhayal sudah dikategorikan sebagai telepati atau bukan? Pertanyaan yang lain adalah, jika tiba-tiba kita teringat akan seseorang dan kita merindukan dia apakah di saat yang sama orang itu merindukan kita juga atau tidak oke teman-teman di video berikutnya saya akan menjawab pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan yang lain sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan